paling sakra itu Makan kembang kantil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik maning ini kadang official ofisial Bisa rutin sih podcast maning Karena narasumbernya pada hilang yang tekanan yang narasumber bang Iko Noah. Selamat malam bang Iko. Selamat malam Mas Agus. Sehat, sehat sehat Alhamdulillah lancar usaha. Alhamdulillah lancar. Buat promo-promo dikit mangga. Ini buat para viewers yang mau beli lumpia basah batagor, simor setan, bisa datang aja sama bang Iko ya. Ini di Gunung. Alamatnya di TIPAR di depan Jalan futsal Kalau mau biar Mau bisa lihat hantu, makan simul setan. Kalau mau bisa bahasa Sunda, makan Batagor Bandung. Kalau mau mimpi basah, jangan lupa makan lumpia basah ya. <tuk> ya. Bang Ikin pengen berbagi pengalaman cerita apa Bang Iko? Soalnya asli Bang Iko ini dari cerita itu pengalaman mistis. Nah, sing kita paling penasaran itu, kita ingin pengangkat si masalah lagi masalah perdukunan jadi dukungan. kan hal agapeku anak ya cuman kadang masih dianggap sebagai uh, ya bisa bilang dipercaya atau enggaknya ya hanya sebagian orang yang percaya ada yang, atau yang tidak percaya juga ada nah ingin pengalaman Bang Iko pada saat waktu mendukun Iko bisa disebut dukun atau apa ini Bang Iko? ini kalau bisa disebut dukun bukan kalau hmm. disebut bukan dukun jadi setengah dukun setengah bukan hmm. ya monggo ana nah maksud jadi, maksudnya pas waktu semuanya itu eh, hajatnya anak tujuannya apa maksudnya sebenarnya sih waktu kesana sih lah ketujuan apa pak Awalnya, awal Awalnya ya awalnya. Nah, awal mah memang nganter batur menoh hmm. hmm. batur Dan tidak sengaja di sana tepatnya malam Jumat nah, waktu di sana malam Jumat kan banyak orang ngumpul hmm. banyak orang ngumpul di sana setiap orang ditanyain punya maksud apa mau datang ke sini hmm. dan mau hajat apa datang hmm. ke sini saya kan awalnya bingung bingungnya mau uh, oh apa ya Cuman, karena karena nganter ya nganter cuma teman mah kita lah iseng iseng kita coba di sana mau buka aura Ayah, oh nah. awal awalnya, awalnya awalnya mau buka aura yang ikut-ikut buka aura itu maksudnya lokasinya, biasa kayak gitu kan, di daerah gunung atau daerah.. iya perbatasan pokoknya tapi perbatasan masih.. masih.. Masih daerah, oh, masih daerah.. masih daerah Indramayu terus pas nyampe Kono berarti khusus untuk malam Jum'at Monok atau.. memang kalau mau ke situ khususnya Bengi Jum'at Kliwon oh malam Jum'at Kliwon, uh, Jumat Kliwon. berarti pasti enak sih Monok wah, keren banget maksudnya, bisa terkenal lingkono ku Maksudnya manjur atau gimana apa hanya pengen ah pengen di seng Namun disebut beli manjur beli mungkin sing luar kota pada Maret eh, Iya sing luar kota pada oh, Maret Jadi bukan hanya dari Indramayu, tapi dari luar kota juga Luar TNG. kota semua juga Ada ngumpul monokap hmm, ya, ya, ya Nah terus pada saat datang ke situ terus apalagi hal apa yang dilakukan? Waktu kita mah disuruh mandi jam 12 bengit Temen-temennya Luna Badur ya. Oh, Saya juga mandi. Jadi si nganter ke melu-melu adus maksudnya. Melu adus, melu adus. Kembang tujuh rupa. Pakai koin, mandi malam-malam. Hmm. Terus pakai dugan. Apa? Dugan. Heeh, hmm. hmm -hmm. yang Nggak. diambilnya enggak boleh nyentuh tanah tuh buat mandi maksudnya tuh si syarat gue tuh oleh gawa gawasin rumah apa nih konus disediakan, konus disediakan kita tuh ku. oh ya bagus ya mak dewek tapi ya memang konus gak ada kangen nah, nah. sing paling pahit, sing paling sakraliku makan kembang kantil nah itu yang maksudnya kita gitu, sing paling cerita karena waktu semono eh, apa ya yang menurut kita bukan aneh sih maksudnya tuh antara karena eh, makan kembang kuniku Terus akhirnya lah sih pada ngomong hasil hati bu, apa. Cuman ya. nih, cerita real pengalamannya Rico ketika memakan kembang kantil ya? Ya, ya maksudnya inilah cerita yang pernah dialami ya, ya ketika memakan kembang kantil atau efek sampingnya ya kau ya? Ya. nggak lagi paling Kalau disebut efek samping secara badan sih gak kerasa apa-apa. Hmm. Cuman yang kerasa itu cara pandangan orang terhadap kita beda secara berarti secara nah, secara gaibnya maksudnya. Secara koinnya, orang bisa mandang kita itu beda oh. tapi bagi kita yang makan itu enggak kerasa apa-apa cuman pahit di lidah pahit bisa rasanya berarti uh, balik-balik ritual mau dikit pas posisi di mandi kembang, nah. gitu, kembang tujuh lupa terus apa, apa lagi maksudnya cuma ulah, mandi tujuh lupa kembang hmm. makan kembang kantil hmm. ya, salin pakai hmm. anduk nah terus baru ngobrol sama Si, narasumber yang kita tuju, obrol, oh, tapi si supernaturalnya iya, maksudnya iya. antri kan sembanyak. Iya. Berarti nah, kok posisiku kayak semacam anak buahnya dalam arti pelayannya pirang-pirang, kamu sendiri kan, kan orang mungkin mensyukinkan banyak pasien ditangani si-si maksudnya ketika. Ya enggak, siap-siap tamu udah ngerti, udah-udah paham. Apa sih yang dilakukannya? Iya. Kamu? arti gantian, hmm. gantian gantian gantian hmm. misalnya ada yang misalnya kita penting pisan jadi yang hmm. nunggu sepi baru ngobrol berdua kalau oh. yang bener benar penting pisan berarti ketika pengen mengpraktisi kun keburungnya harus di, sedikit harus kembang dikit wajib harus kembang wajib berarti baru bisa ngobrol kalau praktisinya yeah. terus gimana kalau ketika hmm. apa sih yang disampaikan ketika ngobrol maksudnya jadi awal-awal mau nempel tujuan apa apa cuman berhubung sudah mentok ningkono dan apa sih yang kita akhirnya kita ngomong pengen apa datang ke sini eh, pengen buka aura kira-kira bisa diformatin sama orang banyak lah berarti mancing ya, pengasih kan? Kayak, kayak disebut pengasihan Enggak ya. tahu sih ya terus kira-kira pengen disukain banyak orang pengen diira ya punya daya tarik lah punya inner ya. beauty dilihat sama orang hmm. nah, akhirnya udah syaratnya udah dilakuin kan udah nah, udah gitu Serang beberapa waktu itu ada efek sampingnya kan kembang kadir maksudnya berarti secara upacara cuma mandi gunbai hmm. maksudnya ketika karo praktisi anak tak, Kayak di uh, air mineral tak. Ada kalung omek oh iya. kalung selain ini maksudnya barangkali ada ada gelang, gelang iya. barangkali paya minyak minyakin Paka berarti emang anwe mandi terus dibayi aksesorisnya ya. dalam paruk kalung. Ya. Nah setelah pun sing dilasak apa maksudnya? tiga us balik selesai perangkatnya ki ya peragat singono. Hmm, perasaan pas tau balik mah ya biasa biasa baik, cuman beberapa hari setelah kejadian pun gua rasak kayak pede, pede, pede ya baik lah. Ningsapa baik pede, terus mendim mendim bawa rasa kewanit lah. PD. Uh, PD. Ya PD lah. Maksudnya PD dalam arti kan pede. Ini, Biasanya pemalu, malu啊. Ah. Maksudnya kadang kan apa ya bu, bukannya enggak percaya hal kayak gitu cuman kadang kan mindset juga kan bisa ngatur kita kok. Ya. Ketika kita setelah situ, mindset kita kan berarti kita setelah mono kita bakalnya, mungkin percaya, ya. kayak itu. Ya. Menurut Riko sendiri yang diyakini tuh keyakinan mindsetnya apa benar itu terbukti taruh ke 50 -50. ini Sebelum kita datang ke situ mah malu sama hmm. siapa aja, ya, tapi uh, semenjak datang ke situ jadi berani, apakah memang daya rasa percaya diri kita keluar hmm. apa mungkin karena ada efek dari makan kembang tersebut cuman ada efek negatif juga dari situ bukan efek positifnya aja loh. Ya, uh, efek negatifnya juga, nah, ada efek hmm. Yang efek sampingnya bener-bener nggak -bener diduga deh efek sampingnya bener-bener yang jelas mah efek sampingnya disukain sama makhluk halus makhluk halus siapa sih kamu sampai merinding jadi semangat ada sih cuman ya aku, aku berbagi pengalamannya berbagi iya. cerita mohon. Nah maksudnya sempet di Katoni juga maksudnya ketika pun maksudnya sempet maksudnya perwujudan sempet ngatoni atau ya, untuk sebuah wujud sih enggak apa ya nggak mau me, apa sih ya, menampilkan diri ya hmm. apa mewujudkan diri cuman kayaknya setiap dekat sama siapapun cuma beberapa saat udah hilang lagi kayaknya kayak takut kali ya tuh jadi kayaknya tuh si malu halus yang ada di dalam tubuh tuh menolak menolak misalnya ada yang suka tuh ya udah yang ada ditampakin wajah kita tuh ya wajahnya hantu jadi yang wanita-wanita kita tuh setan iya bukan tapi, kita. tapi kan ibaratnya tujuan awalnya kan emangan kembangannya kan tujuannya ombar-ombar ombar anak daya tarik kan iya tapi kan. bukannya anak daya tarik malah justru apa ngejauhi ibaratnya orang yang kita suka kan nah misalnya. iya makanya jangan nyoba-nyoba kayak gitu itu cuma berbagi pengalaman aja soalnya segala sesuatu yang bentuknya Kaya secara instan itu memang gak baik, dan hilangnya juga gampang. Sempet, sempet, sempet hilang oh sempet kayak gitu mah. Yang paling bagus mah ya, cuman ya, sholat paling bagus ya, mah. Ya, bang, kalau bang, mau buka aura susah, kalau kita mau hmm. ngediri secara instan, nggak hmm. bakal bener sih. Ya, ya. Di situ ba juga banyak yang para banci, para PSK yang mau laku. Eh, banyak sih tuh padanya, ya, sob, semua tujuan, semua hajat. So, lah, Ya, sih. Ini mah apa ya? Balik lagi maksudnya bukannya untuk uh, bukannya untuk ditiru Ini untuk tidur ataupun uh, apa, menyinggung orang lain dalam artian karena hal gaib itu ada kan cara ya, ya. tidak ada. Cuma ini mah menceritakan apa yang telah terjadi yang dialami oleh narasumber kita. Hmm. Dari efek makan kembang tilah ya, besar. Emang yang tujuan awalnya itu untuk menarik dia tarik nih. lawan jenis. Malah justru sebaliknya itu menakuti lawan jenis. Iya. Karena menakuti lawan jenis. E, orang yang karena apa narsum kita ketika makan kembang kantil itu malah justru disukai malah disukai malah disukai malah gaib usaha nyari jodohnya. Itu itu, itu, itu berapa berapa kok maksudnya dalam arti setelah makan kembang kantil sampai bisa lepas menggunu maksudnya itu kan dari itu lagi buat dikeluarin. Itu panas. Eh, pas, berarti balik-balik memohon tempat pun enggak. Keluarnya di orang lain, enggak beda-beda. Soalnya kalau kita balik lagi situ, nolak. Soalnya oh. menurut pendapat dia, ya, ini bagus tapi hmm. pendapat. Konsultasi sama pak usat itu enggak bagus, harus dibuang, benar-benar harus dibuang. Akhirnya menurut saya dibuang. depan. setahun Wah itu dalam lima tahun. Orang oh, maksudnya ketika membuang buang-buang kemana, dia setelah Manganti, di dibuang-buang. Lima tahun, lima tahun, iya iya. Jadi, selama kan selamapun di nonton, di sini maksudnya? Ya siar Liga, ya? Iya, siar dalam hal Asmara maksudnya ya siar Ya karena investasi minggu ya, ini iya. Jadi nggak mikir nyari pasangan, <tapi> ya mungkin jalanin hidup Orang-orang pernah di Katolik wujud apa? Orang di wujud sih Enggak, cuman kadang tuh, misalnya batin kita suka sama ini Ya kita tuh udah kerasa, dia juga hanya mau suka, tapi nggak tahu kenapa Aku udah ada di titik temu, ini dia langsung nol lah, secara ya gak tau lah, ujuk-ujuk gak mau, ngintar. aneh lah, ibaratnya ibarat aneh, iya aneh, bisa, bukan bisa. satu dua orang tapi hampir banyak. Gak oh, efek sampingnya di sini. Nah, sempat nanya yang record- record- record- Ada satu yang paling ngeri di bawah mimpi. ke oh, bawah? Iya, di bawah mimpi. mimpi ya. Di bawah mimpinya si makhluk palsu ngomong, "Kalau kamu baru nih ngeluarin ya, ya jangan macem-macem." ya aja saya kasih pelajaran oh, itu yang bikin takut setelah tanya sama orang lain atau mitra lain saya... ya memang harus dibuang ada ada yang ikutin ya iya itu kalau gak dibuang mah udah sial susah nyari contohnya. benar-benar ini ya, kayak iya. makanya saya walaupun umur dua puluh ya kayak udah umur dua sembilan asli naslih <tuh> tiga puluh bingung kan sama saya juga bingung <tuh> Jadi begini cari jodoh ya kok, sholat? Kalau cari jodoh ya memang paling bagusnya sholat. Jadi menurut Riko ini nggak bagus? untuk nah, Nggak hidup. bagus, jangan ditiru ya. Uh, ada satu lagi. Efek samping, misalkan kayak kita sering ke tempat kayak gitu. Jadi efek sampingnya kita tuh punya ketergantungan. Dalam hal sesuatu, misalkan kita punya masalah dalam hal usaha, dalam hal mencari pekerjaan hmm. atau dalam hal hmm. mencari jodoh ya kita ketergantungan kita larinya ke situ kalau tidak ada rasa percaya diri tidak sih, ada rasa percaya kan? diri dalam diri sendiri tapi uh, untuk untuk beberapa hal sih mungkin bisa untuk jadi referensi acuan atau dalam arti kita uh, apa ya kita kita yang nggak ngerti ya mungkin nanya sama orang yang tepat gitu ya. bukan bukan yang misalkan kita kan dalam Islam juga jangan juga ada kan misalkan kalau mau berusaha banyaklah amalan ini, ini, ya, ini, ya. ini uh, jangan sampai salah kita menanyakan kepada orang yang salah gitu. tapi ya saya syukurin Alhamdulillah semenjak saya dibuang tuh aura negatifnya nah ya nah, setelah, ada, setelah, setelah setelah dibuangnya itu gimana kamu banyak hal positif misalnya, hmm. saya yang dapatkan dari dari dari segi rezeki dari atau itu, segi rezeki itu? saya banyak dikerubung sama Dedek Gemes Iya karena saya jualan banyak yang antri. Yeah. Yeah. Yeah. <laughs> iya, yeah. ya. Sekarang patok besi, Ya, patok merek sih. Jadi gemes aplikasi judu. <laughs> ya <Yeah. laughs> yeah, enggak lah, ngapain ganteng kalau cuman koteng? <laughs> ya yeah, beli sih. Sekarang buka sih. Banyak. Berarti alhamdulillah. Berarti setelah diangkat, ke... alhamdulillah semenjak diangkat maaf, banyak hal-hal yang sebenarnya dari dulu harus udah bener-bener dicapai, hmm. cuman tertunda karena hal itu sih. Tapi kan tempatku di masih apa? Masih sampai sekarang. Masih Tapi memang itu tuh disebut negatif. Ya disebut hmm. positif. Iya. Kalau disebut positif itu banyak ngebantu orang-orang yang tadinya kalau luar negeri dapat majikan yang kalah hmm. jadi majikannya baik. Itu ada positifnya. Tapi hmm. saya herannya. Jadi tergantung tujuan kita nya sih. Ya. Tujuan kita buat apa? Niat hajatnya ya. ya niat hajatnya. Kalau kita memang tadinya ada keluhan, itu bisa. Tapi kalau kita niatnya nggak bener, ya jatuhnya nggak jatuhnya nggak enak. Balik ya. lagi ya. Balik lagi. Ya makanya untuk ya, ini Mahaya sekedar berbagi pengalaman ceritanya. Karena hal gabi itu ada, maksudnya kan ada, benar ada, kan okay. bener, ada kan. Ini kan apa yang kita percaya aja kita yakin. Kalau masih banyak apa masih ketergantungan itu ya makanya yang penting jangan salah salah milih, salah milih Jangan ya, jangan, ya. Salah mili eh, <laughs> <mah>. <laughs> jangan salah milih jok pun. Jangan salah milih aplikasi jok. Sekarang cikamurang yang garang. <laughs> Aduh. Jadi terus nah si si bateri recovery kan oh, teman si gamen sih sempat tadi. sempat mau sih sempat ngalami hal men. Kalau teman sih enggak, dia cuman ritual itu enggak makan kembang kantil karena dia mah tujuannya bukan buat aura. Oh. oh aura. Jadi kalau buka aura itu makan kembang kantil. Iya, mau makan Berarti enggak semuanya harus makan oh, kembang. Enggak, kantil. enggak lah, cuman mandi aja. cukup pas aku tujuan hajatnya buka aura, iya. baru makan kembang kantil. Iya. Ya, ya ya terus berarti gue malah ke masalah apa? Malah bat? lah masalah malah kerjanya diangkat oh lebih bagus hmm. anu ya karirnya karirnya bagus berarti bokot sidang sekarang uyu kok padahal malah bisa di anu ya, mah bisa dikinti kening anu mah ya, malu kalu semua padahal mah kita uyu di wc cuman ada lawang, kayak oh. mau ada siram bisa bisa <laughs> ada lawang. iya diberi berdarah yang lawang loh ini, <Gat> sejane <laughs> kok barangkali pernah nih apa dalam hal misalkan nah kan, oke kan mau sedih kok ini kan, Riko buka udah, ya. kita kan pengen bahas mana masalah sugihan, iya jadi ya. aku pernah ngalamin perburuan, mau Iya, pesugihan tuyul, gak maksudnya? Oh iya, pesugihan tuyul di situ, Anak mantan, Wong sih, karena diajak nyimpan tuyul. Tempat yang sama, pemirsa. Loh, beda lokasi itu di Jawa Tengah. Oh, maksudnya, teman-teman, dia berbagi informasi. Kitanya di situ, ikut dengarin. Berarti, khusus tempat yang maksudnya. di sini, di mana, di kondo, di kondo mobil, cuman DPR, aku mantan, mantan, wow, mantan nyumpang tuyul, hmm. cuman dia ya, waktu ke tempat gak mau, karena dengar syaratnya kamu hmm. lainnya niatan iya mau ngasih ya, yang syaratnya apa maksudnya? harga tuyul kan bervarian harga tuyul bervarian oh, anah harga ya? anah, anah harga tuyul belesak, harga murah, tuyul bagus, harga mahal maksud tuyul belesak, tuyul bagus? nah, bahkan tuyul belesak mah nolongnya bebat oleh duitnya secintik tuyul bagus? Oli titit kali lipat, cuman beda cara, bangun nyuri ya maksudnya, Bu? oh rasa dari saya nyuri, caranya kan sih pasti kan istri. Oh iya, berarti kayak oh. eh, berarti yang rusak, bisaan rawat sih maksudnya, rawat. Beda nih, bakat tuh Yul Singh beli sahma, paling nyusu, hmm. nyusu, nyusu-nyusu jaga cara, hmm. cuman bakat tuh Yul sing bagus, berhubungan badan, Haru berhubungan badan. harus berhubungan harus istri. Oh berarti maksud gua, sempat dapat. Iya kan, pas dengar syaratnya kayak gitu, dia di nggak ngomong Maksudnya, maksudnya kayak ini gua atau dibawa tempat Di, di bau kaki gunung Sampai nah. nangis cerita, sampai merinding Tapi kan biasanya kadang kamu harus memono kan, kok sampai tahun eh, gitu kan Kayaknya habisikan kayak gitu Ya kan, ditanya itu sama kuncen, kamu siap nggak misalnya kamu yang beli kayak gini, gini, gini, ini, ini, ini, ini. Kalau oh. kamu nggak mau, ya nggak apa-apa, kamu bisa pulang Gak oh, iya. dimaksakan, harus nah, Maksudnya Beli kadang kemaksudnya kayak fisik yang ibu Saya-saya kira karena ada yang masalah ekonomi mah Ayo kamu ini uh, uh, uh. Ya ketiak tuh Ya waktu itu Ya beli ya Oh, <laughs> oh kun tuyul pengen nyusu ya, nah, pengen <laughs> Jadi balik banget Langsung balik Balik mani Karena dia Asien sama istrinya Nah, pas waktu mono ke pasien kejadian ramai barangkali Untuk pasien yang lain yang lebih ada yang lebih mengerikan lagi perempuan. Iya, perempuan. Itu perempuan, itu perempuan itu susah nyari jodohnya. Oh. Padahal cantik bisa iya. Di Berarti maksudnya bukan pesugihan aja bukan. Jadi mau diobatin dia tuh hampir gila. Karena dia nolak, nolak tunang, nolak tunangan lamaran dari laki-laki Ditolak sama dia Cuma namanya perempuan kan kalau bukan seleranya kan eh, wajar ya Cuman kayak si laki-laki nggak -laki terima Si perempuan tuh diguna-guna dalam hal dikirim makhluk halus berarti ditutup ya? Ditutup auranya Susah nyari jodohnya Terus ibarat bisa di situ? Nah, di situ disembuhin. Dia tuh disukain sama genderuwo. Hmm. Tiap malam sering repan-repan Sering ditindihin sama si genderuwo. Si genderuwo-nya nafsu sama si dia. Perempuan karena cantik. Nah, itunya maksudnya pas dia berantem sama si penyembuhannya. Berantem. berantem secara gaib keluar darah tembok. Jadi nah, apa? Terus pas itu udah selesai semua bisa bisa lagi. Itu sembuh. Sebulan lebih, ya nggak boleh pulang, dia di situ, dia tidur, apa makan di situ. Alhamdulillah sembuh. Malah dapat suami orang Jepang, kalian. Iya. Makanya di balik musibah itu ada berkah, jadi dia dapat musibah seperti itu, dia berkahnya dia dapat suaminya orang kaya. Oh. Makanya kalau kalian dapat musibah itu jangan suka ngeluh. Suatu saat juga kalian bakal hidup enak. Eh. Barangkali -barang itu untuk apa? Suatu pijakan untuk menelangkah mendapatkan hal yang lebih baik atau lebih bagus yeah. lagi kan? Oke, okay, okay, okay. aduh, matur kesun Mas Iko ke atas undangannya selalu hadir Mas Iko siap, -siap selalu untuk tampil di kandang kandangnya ofisial. Oke, okay, Mas Iko coba lagi anu di, kon pada subscribe, like dan komen pasukan ini. Buat para viewers yang ada di sana dari Sabang sampai Maroke, pelambi ya. abang, jaga pada subscribe, oke? Okay. <myślę> Jangan lupa klik ke YouTube pencarian Anda Bengi Official okay. kamu ke situ ada tulisan subscribe. Nah baru nanti kita akan memberikan cerita cerita lain. Oke. Okay? Ya. Iya. <tih> yep. Yep. Yep. Terima kasih atas, atas kedatangannya Mas Rico ya. Sama-sama. Oh, okay. Kita tutup untuk kali ini untuk cerita Mrs kali ini nanti kita next cerita lagi untuk hal-hal lainnya yang pernah sama sama.